Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Reslat Lovers Dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir Untuk memberikan kabar terbaru seputar Lesti Kejaran dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya agar channel ini selalu memberikan informasi kabar-kabar baik, kabar-kabar bahagia seperti adalah kesayangan kita, Dedek Lesti, dan kakak Rizky Bilar. Dan bangun juga akan mengucapkan di persahabat terima kasih kepada kalian semua yang sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin. ya Rahman alamin. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini bersahabat Ada sebuah ugan spesial Tentunya untuk kita semua, perhatikan Kita akan disuguhkan vitamin bahagia malam ini Karena di acara KPI World 2021 Di segmen 4 ini ada duet Lesti dan Vildan Dengan judul Bida dari Cinta Wow, masalah banget bersahabat Aduh makin gak sabar banget nih untuk menyaksikan Acara KP World 2021 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar jam 20.30 waktu Indonesia Barat Siapkan jumlahan kalian persahabatnya untuk menemani santai kalian di malam ini sambil menyaksikan idola kesayangan kita Untuk di postingan tersebut juga banyak tanggapan komentar yang diberikan Yakni dari akun Toporasri mengatakan Masya Allah suka banget akhirnya lihat lagi Viles duet lagi Kangen banget duet mereka katanya tuh Ada juga komentar lain Diberikan dari Angkun Faris Nora mengatakan Alhamdulillah akhirnya terkabul Lesti nyanyi beda dari cinta Masya Allah banget ya akhirnya terkabul juga nih duet Viles, Phil dan, dan Lesti Akan tentunya dihadirkan malam hari ini di Indosiar Selanjutnya, perhatikan juga ada sebuah unggahan dari Kak Wanda Wandahara Persahabat ya. Tun Tunaik Indosiar, hashtag Wandahara Project Love, love, wow, Masya Allah banget ya Ada Lesti de Atu, ruangan Lesti sudah ada Masya Allah, mudah-mudahan saja semuanya lancar Semuanya dimudahkan dan terkhusus untuk idola kesayangan kita Lesti Ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Amin, ya robbal Alamin di postingan ini, tentu para sahabat, ada banyak komentar yang diberikan Dari akun Dek Dekcheno mengatakan, kenapa sih harus ditulis Lesti DA ah, bukan Lesti kecurang aja, katanya tuh Ada jawaban komentar dari akun <tuh>. underscore thebling.dekdiamon mengatakan kalau mau di siar, harus ada DA-nya kan tempat dia merintis Katanya tuh, ada juga komentar lain diberikan dari Angkum Love Issue 652 Kan dia emang jempolan DA dan acaranya di stasiun TV ajang pencarian bakatnya kak Katanya tuh persahabat ya Apapun itu, tentu sebagai fans sejati harusnya tetap mensupport, mendoakan, mendukung yang terbaik untuk idola kita dan selanjutnya juga perhatikan juga persahabat, ini ya, sebuah postingan terbaru. Ah, malam ini dedek Leslie Kejaras ah, sedang lagi resik persahabat ya. Ini diunggah oleh. Adul nih Masya Allah mudah-mudahan saja Tentunya idola kesayangan kita menampilkan penampilan yang terbaik Unggahan tersebut pun di -post kembali oleh akun Family Ada, 23. Ada kalimat kapsen yang dituliskan Semangat Bunda Lesti Katanya tuh hingga banyak komentar juga yang diberikan Ya, ini dari akun Hakaniyati Semangat kesayangan uh, Semangat banget ya, mudah-mudahan saja Tentunya ada kakak Rizky Bilar Yang akan menemani idola kita Dede lesti Masya Allah Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram All yang mulai family 24 mengatakan Dede ketawa pasti gua ikut ketawa Ketawanya nular banget, saya setia sayang Support yang selalu banyak dari orang-orang baik dan orang-orang yang selalu tulus mencintai Lesti dan kakak Rizky Bilar. Selanjutnya juga perhatikan persahabatan ya, ada sebuah unggahan dari igesnya Umeda Almi dari suaminya Kak Nova ya. 23 menit yang lalu ini mengunggah sebuah postingan video kakak Bilar dan dadai Alexi Kejora serta anak tercinta dari Kak Nova. Ini lagi naik motor mobil nih, wow. Masya yang ya, Seru banget tuh melihatnya Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat Bahagia Dan selalu diberikan setiap Perlindungan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga persahabat ya Keunggahan dari Kaumeda Meda ini Tanggal 6 Desember kemarin Persahabat yang mengulas sebuah postingan foto yang sama nih Wow Masya Allah banget ya Tentunya bakal kangen dan rindu banget Dengan Kak Nova dan keluarga besar mudah mudahan saya selalu diberikan kesehatan dan untuk kabar selanjutnya ada kabar sedih untuk kita semua sebagai pecinta dangdut persahabatnya Deddy Lesti mengunggah sebuah postingan satu jam yang lalu di IG pribadi miliknya karena ada kabar duka nih Imam S Arifin persahabatnya telah tentunya meninggal masya Allah selamat jalan Imam S Arifin mudah mudahan saja diterima di sisinya dan selalu Tentunya diberikan ampunan bersahabat, ya. Dan sebagai fans sejati, Leslar kita juga harus berbelasungkawa bersahabat, ya. Ini diunggah di instagram pribadinya di daerah Kita masih menunggu kejutan baik, kejutan bahagia, dan kabar terbaru hingga cedokan vitamin manja di malam hari ini. Mudah-mudahan ada. Tentunya cirukan vitamin Lesti dan Bilar Dan kakak Bilar ini pastinya akan menyusul dedek Lesti di Indosiar. Wow, makin gak sabar banget persahabat ya Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan patungkan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Minu ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh